Hai, gimana kabarnya? Singa yang galak itu bukan yang jantan loh Tapi yang betina Gak usah bahas singa Bahas kucing Kamu lihat kucing Kalau kucing-kucing cewek Itu, waduh, paling galak itu Kalau kamu ganggu dicakar kamu Itu kucing itu ya Gak usah bahas kucing, bahas ayam aja Coba kamu ganggu ayam pas lagi ngeramin telurnya atau pas lagi jaga anaknya Dihajar kamu <laughs> Kenapa? Karena eh, ayam itu Betina itu siap Mati Demi yang dijaga Hati-hati sama perempuan Hati-hati Saya bilangin hati-hati Walaupun kamu caci maki Seorang perempuan Dia hanya diem kamu pukul dia diam, tapi kamu dalam keadaan bahaya. Entah satu minggu, entah satu bulan, entah satu tahun, kamu dalam keadaan bahaya. Jangan ganggu wanita, walaupun dia kelihatannya lemah lembut, kelihatnya, kelihatannya diam. Wow dalam bahaya kamu. Mereka tidak akan melawan. Kamu caci, kamu pukul. Kamu zolimi dia diem Tapi hati-hati Hati-hati berurusan dengan wanita Wanita kalau sudah marah ya, Cewek ya kita bicara cewek Cewek kalau sudah marah Itu sangat susah Memaafkan Itu kalau udah marah Apalagi kalau udah ngambek Kalau udah ngambek itu dendam kusumatnya Sangat luar biasa ya. Hati-hati dengan wanita wanita itu lemah lembut wanita itu diem tapi hati hati jangan main main sama perempuan perempuan itu sumpah serapahnya luar biasa batinnya itu luar biasa apalagi kalau dia sudah sakit hati apalagi kalau dia sudah kamu dia merasa terjolimi merasa terganggu merasa terancam wah hati hati dalam keadaan bahaya kamu Dalam keadaan bahaya Kamu belajar sama singa Singa jantan apa Singa jantan sama singa betina kamu amati Kamu belajar Kamu lihat kucing Kucing yang betina sama kucing jantan Kamu lihat ayam Ayam betina sama ayam jantan Kamu lihat ular Itu yang gala, itu yang betina Yang cewek Bistah, Jangan bermasalah Jangan cari masalah sama perempuan Kelar nanti itu kamu, bermasalah kamu nanti. Aku, walaupun fuck boy lah, mungkin fuckboy boy lah. Cuman aku gak berani aku macem-macem sama wanita atau perempuan. Saya selalu terbuka, saya selalu jujur. Ya memang e, wanita di belakang saya banyak gitu. Cuman aku jujur sebelumnya, e, wanita aku bukan kamu toh gitu loh. Jadi kamu jangan cemburu gitu. Karena uh, berurusan dengan wanita itu, waduh, bahaya, bahaya, loh. Walaupun dia lemah lembut, walaupun dia lemah lah. Kalau kita sebagai laki-laki, kita pukul sekali mungkin udah pingsan, tapi hati-hati, jangan disepelekan. Saya selalu jujur sama wanita-wanita saya. Ya, maksudnya wanita yang nyata, loh ya. Gak apa-apa kamu, kalau kamu memang suka sama aku, mencintai aku, oke. Okay. Oke, okay, saya terima. Cuman, yang harus kamu tahu, saya juga ada wanita. Dan wanitaku bukan kamu, toh. Jadi kamu jangan sampai nuntut, jangan sampai cemburu, dan lain-lain. Saya membahas wanita ini. Dan kamu, saya membahas masalah yang, yang gak kelihatan, bahaya itu Bahaya, saya sendiri kalau berurusan sama yang gak kelihatan Yang berjenis, yang berjenis kelamin cewek, itu saya harus hati-hati itu Karena mereka dendamnya luar biasa, bisa dendam kusuman kalau kita bermasalah dengan yang berjenis kelamin wanita cewek, itu nggak gelar-gelar itu masalahnya. Karena mereka eh, kalau udah terluka atau udah marah, udah ngambek, itu nggak susah untuk move on, susah untuk eh, apa? Memaafkan gitu loh. Makanya itu harus kita waspadai. Ya. Ya ini pesan aku Pesan dari Ratu Bidadari Jangan nyepelekan cewek Jangan menyepelekan wanita Entah berapa lama Memang tidak spontanitas Tidak saat itu Entah berapa minggu Entah berapa bulan Entah berapa tahun Yang jelas kalau Engkau mengganggunya Engkau dalam keadaan baik Engkau dalam keadaan masalah Masalah besar menghampiri, menghampiri kalian ini pesanku dari Ratu Bidadari. Ini pes